Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. suara saya bagus ya? Bagus bagus pakai itu. Kan? Oke okay, baik. Bagaimana kabarnya di Sulawesi Barat? Alhamdulillah Pak itu. Oke. Okay. Sudah monitor ya. Saya jadi ketua umum GNCp sudah sudah Pak itu. Oke. Nanti saya percayakan ya, saya sudah koordinasi dengan uh, beberapa orang di Sulawesi Barat. Nanti saya percayakan kepada Acok Kamil untuk uh, sebagai ketua DPD Sulawesi Barat. Siap Pak itu. Gen nah sekaligus seperti relawan seperti biasa bahwa relawan itu Ya siapkan uh, atribut masing-masing seperti baju, bendera-bendera Ya siapkan masing-masing no, no. sebagai relawan Karena relawan ini akan terus berlanjut Saat uh, Pak Prabowo jadi Presiden. Ya mungkin kita sebagai mata telinga di daerah. Dan semoga dari GNCP ini muncul sumbangsi pemikiran untuk pemerintah ke depan. Siap, siap Pak Terus nanti akan berkolaborasi komunikasi dengan partai-partai politik berdukung Pak Prabowo Subianto nanti ya. Ya, siap, siap. Dan silakan ajak mereka-mereka yang ingin maju menjadi caleg ya baik DPR RI, DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 karena kemungkinan mereka butuh suara ajak kerjasama siap-siap dan kita akan menangkan juga selain memenangkan Pilpres 2024 yaitu Pak Prabowo Sibianto kita juga berupaya untuk ikut andil memenangkan para calon calon legislatif partai-partai pendukung koalisi Prabowo Subianto nantinya. Pak Prabowo ya karena ada beberapa partai itu. Siap-siap, siap. Ajak kerjasama Termasuk kepala-kepala daerah ya, baik gubernur, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati di sana yang yang mau diajak kerjasama yang penting Uh, mereka semua adalah mendukung dan masuk dalam uh, poros pra pra Prabowo Subianto. Siap-siap, Pembes. Ada pertanyaan lain? Eh, saya pikir untuk sementara, Pembes. Pak itu hmm. okay. Nanti... Selalu minta nasihat dari uh, Pak Nurdin, ya. Eh, Siap-siap pakai itu. Jadi, sewaktu-waktu ketua-ketua DPD ada kumpul ke Jakarta, ya. Kalian siapkan biaya masing-masing. Insya Allah, siap pakai itu. Ya, siap, harus militan. Jadi, seminimal mungkin kegiatan GNCP. Eh, jangan kita meminta uang ke Pak Prabowo siap kita militan dan biarlah Pak Prabowo Sibianto nanti melihat apa yang sudah kita lakukan berjuang ah, betul, betul yang, itu. Kita, yang kita usung ini adalah Presiden Republik Indonesia bukan presiden partai politik bukan presiden kelompok tertentu atau golongan tertentu atau agama tertentu karena yang kita kawal ini, yang kita mau sampai jadi presiden ini adalah presiden Republik Indonesia milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi tentunya kita harus militan dan insya Allah kita akan mengawal ya kepemimpinan Pak Prabowo pada saat beliau menjadi presiden. Ya, sebagai contoh ya. ada permasalahan rakyat. Saudara kita di daerah yang tidak selesai-selesai di daerah, nah mungkin bisa informasi itu masuk ke pusat karena banyak sekali, ya. Sekarang ini banyak sekali, uh, apa permasalahan rakyat yang tidak sampai ke pusat? Nah, itu ya. mudah-mudahan kita bisa menjadi jembatan nanti kelak Pada saat. Siap, siap. Lain-lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti di sana ada berapa kabupaten kota itu di Sulawesi Barat? Ada 6 kabupaten Pak itu. Nah, berarti ada nanti ada 6 DPC ya. Eh, siap. Artinya di... Enam itu diantaranya Kabupaten Polman, kemudian Mamasa, Mamuju, kemudian Mamuju Tengah, dengan eh, pasang kayu pakai itu. Ya kalau DPD kan provinsi, berarti ada nana Sudah ada gambaran belum pengkentukan DPC-DPC itu? Eh, sementara kami eh, bahas dengan Pandip di sini pakai itu betal panut di sana. Pencenya ke bawah. Cari yang militan. Ya, yang tidak mau Seperti itu. Siap, siap, foto -foto siap. Foto -foto. Kami kami kami sebagai itu kami siap-siap pakai tung. Lanjut gimana? Siap-siap lanjut. Uh, jadi gini, uh, yang yang pakai tung katakan itu Orang-orang militan, Insyaallah kami kami bisa pilih yang mana kita bisa pakai dan yang mana yang tidak. Artinya kita putra daerah dalam hal ini kita sebagai anak pejuang tentu mereka kentara di ketika kita ngobrol bersama dari unsur bahasa atau apa saja itu pakai itu. Insyaallah kita tidak akan pakai kalau tidak sesuai dengan arahan dari pakai itu. Oke, itu yang kemudian uh, tidak perlu ikut membahas ya mungkin mencari kekurangan apa calon-calon presiden yang tidak kita dukung kita fokus menyebarkan visi misi program program dan kooperasi Pak Prabowo ya selama beliau memimpin partai politik selama beliau menjadi di tentara selama beliau uh, di Kementerian Pertahanan itu yang kita terus gakan jadi siap-siap jadikan GNCP ini walaupun mungkin berbeda, mungkin ada tetangga, saudara beda beda pilihan dalam pilpres. Jadi kalau Gencp sebagai relawan yang tidak pernah mau memutus silaturahmi kepada saudaranya sesama anak bangsa Indonesia karena beda pilpres, eh karena beda eh, pilihan dalam pilpres. Kita harus menjadi contoh itu. Bahwa kita berbeda tetapi masih bisa minum kopi sama-sama di warung kopi. Ya. itu bukan musuh, bukan lawan ingat doktrin Pak Prabowo ya yang harus kita jadikan pedoman dalam pergaulan seribu kawan itu sedikit tapi satu musuh terlalu banyak artinya akan banyak relawan-relawan yang mungkin beda pilihan dari pilpres ya tetap bagus apa tetap Siap. ngobrol apalagi itu teman sendiri apalagi itu mungkin keluarga sendiri kita jangan uh, terkelompok-kelompok seperti itu ya biarkan kita pilih Pak Prabowo, mungkin dia pilih siapa nah tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang paling mahal itu adalah persatuan Indonesia itu yang paling mahal jadi kita tidak perlu ada istilah cebong kadung, kampret. tidak perlu kalau mereka-mereka mereka lakukan itu biarin, yang penting bukan kita Siap, siap Pak Itung, siap. Oke. Okay. Nah itu grupnya GNCP Sulbar kan sudah ada tuh Ya, sudah ada. Siap Pak Itung, ya sudah. Tapi okay, baru saya sudah tambahkan ya, ya. ya Sambil menunggu ADRT, sambil menunggu ESK, ini lagi ini yang penting kalian sudah tahu dulu bahwa GNCP akan uh, bergerak ya dari sekarang, ya. kita sudah mulai ya bisik-bisik tetangga, bisik-bisik ke kawan-kawan ke teman-teman, gitu ya ya, siap-siap dan cari teman-teman di sana yang pendukung Pak Prabowo ya kalian kalau buat deklarasi apa semua silakan ya silakan eh, nanti, tapi itu nanti kamu belum kampanye nih, belum nanti melanggar aturan ya. KPU lagi ya, ya Oke, okay. ada pertanyaan lagi. Saya pikir untuk sementara cukup, cukup okay. Pak Ketum. Ikuti perkembangan di grup dan silakan buat grup DPC di 6 kabupaten. Eh, kerangka-kerangkanya. Siap-siap Pak Ketum. Siap. Oke, okay. makasih ya. Tetap semangat. Ya, makasih. Pak Ketum. Semangat. President. Indonesia Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.